Itu yang masuk begini saja, aku ntar bisa. Kasih masuk. Syabur. Hmm. Barang tinggal kasih masuk saja aku sampai setengah mati sampe. Iya. kira gampang kasih masuk. Kasih masuk ini, lubang kecil ini. Wah ribut sampai orang konsentrasi kok. Makanya pakai lu dah. ludah. Hmm, hmm. pakai lu. Luda pakai Apa lagi? Orang, orang bilang kasih masuk saja kok. I paling ada bisa, tinggal kasih masuk begini saja kok. Kasih masuk bagaimana? Ini kan? susah semela orbal.